setengah heboh di dunia maya Andika kangen band bernyanyi sambil mengedong anak namanya makin melambung setelah gaya bernyanyinya diparodikan Triswaka dan Sidan kini kembali warganet dihebohkan dengan beredarnya video sang vokalis bernyanyi sambil ngedong si buah hati Andika Kangen Band seorang sosok ayah yang bertanggung jawab dengan adanya bukti betapa nyamannya sang buah hati diperlukan. Andika Kangen Band kini, sosok Andika semakin dipuji warga net dan semakin disayang jutaan fans Kangen Band. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.